Uh, uh, Alnya sudah menjelaskan ada empat pameran sebenarnya yang menjadi bagian dari uh, core yang dia kerjakan, yaitu pameran kontemporer Eropalia yang uh, itu dibagi dua antara kontemporer Eropali uh, kontemporer Indonesia dengan Power and Other Things, karena diselenggarakan oleh dua direkturat yang berbeda. Uh, yang pertama tadi oleh Direkturat Kesenian ada empat pameran: Iswanto, Jompet, Life Pets, dan pameran bersama Performance Club. Uh, di satu sisi lagi ada core lain pameran seni rupa yang lain yaitu Power and Other Things yang uh, dikuratori oleh Charles Ezer dan uh, Risa gitu. Dia terdiri dari beberapa seniman Indonesia maupun seniman uh, seniman, uh, seniman Belanda gitu. Dan uh, sayangnya di sini kita tidak kedatangan kuratornya ya, jadi kita tidak bisa melihat secara uh, gambaran besar pamerannya gitu. Mungkin nanti kita bisa melihat itu lewat teropong Pak Agung Kurniawan yang dari salah satu Uh, Partisipan ya mungkin Agung bisa cerita, atau kalo Tadi jadi pesenin bawa kata lo. Okay. Uh, Agung bisa menjelaskan gambaran lebih umum pamerannya, dan mungkin bisa bagaimana proses kuratorialnya, dan lebih fokus ke karyanya Pak Agung. Leng -Leng -Leng. Uh, selamat sore teman-teman semua, nama saya Gunggun Yaman. Uh, jadi saya terlibat dalam pameran judulnya Power of Other Things yang <coughs> di bawah koordinasi dan funding dari Direkturat Warisan dan Diplomasi Budaya Jadi di Kemenikbud itu ada beberapa Direkturat yang Direkturat terbaik itu namanya di diplomasi dan Warisan Budaya yang paling baik Ya karena uangnya hmm. paling banyak <laughs> Terus dia juga mengabdi pada funding Jadi uh, kita pameran di Bosat Itu di Brazil di sebuah takeun sale gitu sebuah teman budaya kalau di sini sebutnya di situ ada sebuah bangunan besar yang bersama juga dengan pameran di sisi lain gedung itu juga ada pameran arkeologi yang kurang lebih menceritakan bertema tentang uh, kelahiran kematian dan ritual kalau tidak salah jadi kalau teman-teman masuk ke sana satu sisi yang bagian paling bawah itu pameran arkeologi lantai lantai kedua ketiga itu kemudian pameran power under thing. Pameran power under thing itu sesungguhnya mencoba melihat uh, sejarah sunpai Indonesia secara kurang lebih uh, linier gitu kan mulai dari ada apa namanya Suyono sampai Jantorop itu pertamanya putis. dibuka dengan Raden Saleh. Oh, Raden Saleh dan Jantorop, dan sebagainya sampai yang terakhir uh, Saleh Hussein misalnya begitu kan. <laughs> Nah, saya terlibat sebagai salah seorang seniman, tetapi sesungguhnya saya diundang untuk membuat performan. Uh, uh, kalau teman-teman sempat melihat performan saya di performan kami di, di Jogja tentang budaya Pangan beramat, ini adalah versi video instalasinya. Karena kami tidak mungkin mengundang video Survivor untuk terlibat dalam untuk naik pesawat dan pergi sekian jam ke Belgia. Jadi saya diundang sebagai seniman yang bicara tentang isu 65, kalau teman-teman ya nanti sebenarnya ada sedikit uh, itu berkaitan dengan uh, apa namanya timeline sejarah Indonesia sekanonik ya ada uh, apa namanya kedatangan Belanda dan sebagainya ini bicara tentang uh, saya kebetulan karena sedang bekerja dengan survei 65 kemudian saya mungkin karena kuratornya suka lalu ya mellow mas, me saya bilang oke okay, nggak masalah. <laughs> Halo, uh, jadilah ini karya saya. Jadi ini kalau ini ini merupakan se karyanya ini, di ditaruh di paling akhir. Nah, karyanya penutup. <laughs> Jadi dibalik apa segitik? Jadi karyanya itu saya minta ke panitia untuk menempatkan karya saya di ruang bawah tanah karena memang uh, ini didanai oleh negara dan saya tidak ingin tidak ingin ada persoalan bahwa negara mendanai proyek yang berhubungan dengan 65 karena pernah terjadi sebelumnya, ya, misalnya pada Frankfurt Fair itu dipersoalkan. Jadi saya minta ke panitia, saya harus dapat ruang bawah tanah yang jarang dipakai sebagai tempat pameran karena juga itu berhubungan dengan konsep besar eh, kejelmaan keramat itu adalah tentang lain tentang liang, liang itu adalah tempat di mana ular dan tikus bersarang. Jadi kebetulan di bagian paling akhir dari gedung itu ada ruang bawah tanah yang biasanya tidak mereka gunakan. Biasanya, untuk jualan souvenir, menurut mereka, ubah menjadi ruang pamer. Uh, tingginya mungkin setelah dua meter, dan lebarnya mungkin cuma enam kali enam. Saya pikir ini cocok, nih persis sekali dengan museum. Kemudian, uh, ini kostum yang dipakai selama pentas. Kita pakai sebagai uh, bagian dari video uh, mapping. Mungkin videonya dulu, ada? Uh, mungkin teman-teman bisa lihat videonya sebentar untuk membayangkan situasinya. Nah, ini mungkin ya, jadi kalau Anda masuk ke ruang bawah tanah di tempat saya pameran itu Anda akan melihat foto ibu-ibu dari Survivor 65 yang terlibat dalam proyek pemerintasan dan performer berjudul bejolak pengam Ini adalah sapu tangan kalau teman-teman datang kelayatan gitu Teman-teman pasti mendapatkan sapu tangan dan koin Jadi ini e, pameran ini bersifat sangat teknis terutama karena saya Karena berhubungan dengan hal-hal yang tidak bisa saya kuasai Misalnya video instalasi, elektronika, listrik itu sesuatu yang sangat saya hindari sehari-hari Uh, saya membawa perangkat yang cukup komplit dari sini, akan tetapi karena sistem berbeda antara Eropa yang sangat maju dengan Indonesia yang sangat, apa namanya, sangat hacking gitu Sehingga nggak match satu-satu sama lain uh, Kita mendapat, saya tepatnya mendapat kesulitan untuk bagaimana men membuat video mapping sesuai yang terjadi di, di Jogja, karena dalam, dalam uh, desain yang saya buat Ketika kita masuk ke dalam ruang ini, kita akan mengalami perasaan atau ambience kurang lebih sama dengan ketika mengalami mengikuti peristiwa pertunjukan kejolak orang keramat yaitu suara yang mengelilingi ruang. Kalau videonya sudah berhasil, tapi sound soundnya tidak berhasil karena persoalan teknis yang saya tidak mengerti. Tapi kurang lebih orang-orang yang tidak tahu kejolak meramal teramat, mereka kan bisa melihat peristiwa ini sebagai mereka datang ke sebuah museum. Teman-teman tahu museum itu adalah tempat apa namanya, tempat pemakaman Yahudi sebagian besar Indonesia itu tidak berani datang ke sini karena buat mereka bikin merinding buat saya, itulah yang saya cari bagaimana kemudian kita seperti bersiarah ke tempat di mana para survivor itu uh, tinggal dan bersembunyi selama ini yaitu di dalam liang atau di dalam lain uh, Kejualan malam Keramat sendiri adalah suatu adaptasi dari naskah teater yang berjudul Leng yang dari Bambang SP dari Solo yang menceritakan tentang sebuah pabrik yang menggusur sebuah pemakaman keramat. Uh, persoalan yang diangkat ini saya kira memang tidak bisa dikatakan terus terang Karena saya, saya bilang tadi, saya merasa bahwa uh, Sebagai proyek itu, ini juga sembunyi-sembunyi gitu Jadi panitia dari Jakarta tidak tahu kalau saya bekerja dengan tema ini Karena kalau tahu pasti Jadi isu besar, gitu. jadi saya mengatakan di proposal saya bekerja dengan ibu-ibu tua ya benar sih, ini ibu ini tua semua, nggak ada yang salah ibu tua membuat sebuah teater jadi apakah isinya tentang uh, 65 atau tidak saya tidak menjelaskan tapi toh kemudian uh, negara, juga, juga tahu. Ya, negara juga negara <tuh> juga ngapain, gak, gak, gak, gak mau tahu? selama laporan keuangan saya beres, mereka sih oh, oke-oke okay, okay saja laporan keuangan saya beres, saya tidak korupsi, semua orang dibayar dengan baik uh, video berjalan dengan sesuai dengan saya uh, saya harapkan Uh, yang jadi sedikit persoalan adalah kadang-kadang uh, uh, apa yang ada di sini, apa peristiwa 65 itu kan sesungguhnya adalah peristiwa yang sangat spesifik di Indonesia. Jadi bagaimana mengkaitkan isu 65 ini dengan hal yang berlangsung di Eropa itu yang belum ketemu. Jadi uh, persoalan keputusannya adalah untungnya saya membuat sedikit keterangan. Kalau Anda teman-teman lihat di bagian belakang itu, keterangan mengenai keseluruhan proyek yang saya buat e, menceritakan bagaimana ibu-ibu ini di penjara, kemudian bertahan hidup, dan sebagainya. Setelah melihat itu, kemudian mereka bawa pah -pah hamba dan terkejut sesungguhnya karena mereka tidak tahu bahwa ada persiwa 65 di Belgia, dan mereka tidak tahu juga bahwa sesungguhnya 65 itu berhubungan secara multinasional karena tidak mungkin persiwa pembantian komunis sekian orang, tidak, tidak melibatkan negara-negara badan, dan sebagainya jadi saya sangat berkepentingan untuk membawa isu ini ke sana karena sesungguhnya meskipun ter lokal tapi secara geopolitik hmm. sangat berhubungan dengan persiwa yang terjadi di barat karena pada yang sama-sama di Belgia, mereka juga melakukan genosida yang sama dengan penduduk di Afrika misalnya Kongo. di Kongo, jadi kurang lebih model-model kolonisasi itu sesungguhnya sama dimanapun oleh Indonesia di Bunga Leste, Indonesia di 65 Belgia di Kongo Belanda di Banda Jadi model-model kolonisasi, impact dan persoalan dihadapi kurang lebih sama. Ini merupakan bukti bagaimana orang-orang yang telah mengalami proses kolonisasi, Oppresi dan lain sebagainya bisa bertahan sebagai manusia. 14 tahun di penjara mereka masih bisa menyanyi, mereka masih bisa berkata-kata, mereka masih bisa apa namanya menyuarakan gagasannya, menunjukkan bahwa Penjara, siksaan, perkosaan, pembunuhan, atau pengambil alihan secara paksa milik tidak bisa mengalahkan harga kemanusiaan dan kemauan untuk bertahan. Inti dari karya saya ini itu, itu aja sih. Ya, sebenarnya kan uh, penting untuk kita cari tahu juga sebenarnya uh, sejauh mana praktek kurator. Guys siapa seniman yang dipilih dan bagaimana cara memilihnya juga uh, fungsi kenapa seniman Indonesia pameran bersama dengan seniman dari Belanda kenapa Tidak harus ada mereka dan apakah hanya Belanda? Belanda Belanda. Ternyata dari Australia juga ya, Oke uh, beberapa yang lain dan ke, uh, apakah terjadi praktek dialog di situ apakah mereka bekerja sama atau kemudian mereka bisa bekerja sendiri sendiri dikasih ruang sendiri sendiri? gitu Jadi <small> kurang lebih video yang saya buat di itu kan nggak ada suaranya ya nggak ada boh jadi uh, ini suasana suasananya oh ya okay. sorry suasana ruang pamerannya memang, memang uh, di bawah bukan di bawah tanah sini pintu keluarnya adalah di situ nah pelan sebentar ya Bisa keluar lagi nggak <SILENCAL> selanjutnya ada suaranya itu akan ada suara dimana ibu-ibu tadi membaca dialog dari naskah teater Julang Makam Keramat ini kalau teman-teman lihat yang di Taman Budaya ini adalah core aslinya jadi bagaimana membawa spirit ibu-ibu yang sudah di penjara 14 tahun itu sudah ke dalam ...peristiwa seni lupa. Ini videonya bagus karena yang bikin anak FFD. Ini empat, empat menit, Pak ya? Enam menit, Pak, ya? Enam menit lah. sabar ya? Dari, Pak. Jadi kami membuat teater namanya teater tamara yang artinya tidak mudah menyerah Ini seni nih, yang bikin anak anak APD Pertemuan ibu bekas tahanan-tahanan di jalan-jalan Ibu itu ibu itu iper, iperah perempuan Nah iper itu sebenarnya penjaga jarang Nah kita itu ibu-ibu itu penjaga jarang rumah tangga Dari situ kita saling mendorong untuk tetap bertahan Dan kita harus bisa mendidik anak-anak cucu kita untuk jadi orang yang lebih benar untuk negara kita tidak ya, cuma untuk berkeluh, tersesat, nyesali apa ya, memang pernah kita beritahu. Akhirnya teater itu dibentuk, ada cerita namanya dibikin apa ya, Pak. Nah. Panjet. Oh iya mau, kurang Simboli sebagai selamatan supaya pentas kita dan latihan kita lancar Bajunya sama nih kayaknya Bajunya sama ya? kan ada di si penonton. Ibu itu tuh mantan itu ibu dia yang perempuannya, penonton tuh yang lelakinya. Ini baru panggilnya, baru ketemunya pada hari itu. Semoga ketemuannya lancar, lalu muncul dari jam kapur gitu. Pam pam atau ta ta ah ah ah kalau lalat, lampu cantik, bukan jeruknya, kamu adalah lalat. Hah, hah, Iya. kalau dengan pengalaman saya, sholof bagus. Saya juga bagus, <intuslynn touching> tapi tadi, aku boleh tanya sih? cek ulang kan tapi untuk video. Iya. Wow. Oh itu video ya. Yeah? Cek ulang kan. Yang hebatnya itu banyak bahwa energinya itu tetap pulang. Jadi, kita ketemu dengan ya, banyak, mereka itu masih sangat. Karena mereka tetap mau berlatin, sudah libur sekolahnya, gitu, kan? ya, karena energinya positif. Ya, jadi memang dari peristiwa inilah kemudian Bagaimana mengubah sebuah pertunjukan yang berjalan satu setengah jam menjadi sebuah peristiwa serupa. Awalnya Charles minta saya mengundang semua ibu, ibu itu datang ke Belgia Tapi buat saya itu nggak mungkin, karena pertama fisiknya sebagian dari ibu sudah jadi jalan, sebagian ibu Bahkan yang, satu orang pemain itu mengalami mental illness apa ya stress kembali enggak nggak bisa pergi. Kemudian saya diskusi sama siapa namanya Mas Gembul Kira-kira gimana bagaimana yang membuat ini uh, bisa dipentaskan di, di di Belgia. Awalnya saya berpikir menggunakan TV tapi kemudian saya rasa kok agak agak ngoyoworo Kemudian saya punya ide karena kostum bagaimana kemudian di video mapping. Jadi kostum itu nanti menjadi setiap kostum mewakili satu ibu-ibu yang tidak bisa hadir di Belgia. Jadi ada 13 kostum tapi cuma ada 12 belas toko karena satu orang ibu-ibu mengundurkan diri karena uh, sakit apa namanya, stres uh, setelah pertunjukan ini kemudian satu minggu setelahnya ibu-ibu itu kembali di shoot, apa di video di dokumentasi untuk membuat video instalasi yang berjudulnya adalah Gentayangan jadi bukan gejolak makam teramat keramat tapi Gentayangan awalnya saya beri judul Haunting tapi kemudian Haunting rasanya terlampau pseudo internasional gitu ya kemudian saya ganti menjadi Gentayangan untuk menunjukkan bahwa ibu-ibu itu adalah hantu Uh, Marx bilang, komunisme itu hantu di Eropa gitu. Ibu, Ibu itu adalah hantu yang terus menghentayangi kita dengan masa lalu yang tidak selesai Jadi itu kurang lebih proyek saya yang saya laksanakan di uh, Bosa di Belgia Jadi tadi teman-teman kalau begini kan bisa lihat situasi apa namanya, institunya gitu. yang terumit saya kira adalah uh, setumbuhnya ketika di sini semua infrastruktur dan infrastrukturnya bisa membuat video instalasi yang punya tahun ambience tapi di Eropa ternyata karena kabelnya terlalu canggih kabel yang saya bawa itu tidak bisa dipakai jadi mereka harus beli lagi di sana yang sudah tidak jual kemudian istru, karena saya kita menggunakan apa program bacakan apa jenis kan jenis program ini apa lagi gitu. itu kotosan bukan lebih canggih dari pokoknya bacakan dan korelroh <laughs> di sana mereka tidak berani memakai itu resoluna resolu di sana mereka nggak berani karena takut dituntut sehingga kemudian mereka mencari yang gratis yang mengakibatkan soalnya tidak bisa uh, keluar gitu. wow. seperti itulah wow. Hah? Wow. <laughs> seperti itulah jadi uh, pengalaman terpenting yang saya alami adalah uh, sesungguhnya uh, infrastruktur uh, e Eropa dan Asia itu sebenarnya sama tapi yang membedakan antara sumber daya manusianya dan pengalaman saya, sumber daya manusia di Indonesia itu jauh lebih tinggi dan lebih, uh, lebih kooperatif. kooperatif dibandingkan orang Eropa Saya kira itu aja, kalau lainnya sih sama Cuma iklimnya sini lebih panas, kita lebih dingin aja. SDM kita jauh lebih itu... bagus